Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rina Terhati dalam Rina's Channel Pada video vlog kali ini Kita akan kembali membahas tentang Bahasa Bugis Tapi kali ini tentang hmm, dapur dalam macam-macam bumbu dapur dalam bahasa Bugis ya yes, simak macam-macam bumbu dapur dalam bahasa Bugis yang pertama bawang putih bahasa Bugisnya lasuna putih lasuna putih bawang itu lasuna itu putih yang kedua bawang merah bahasa misalnya lasuna celak-lasuna celak celak itu merah ya merah hmm. mengenai warna-warna nanti meyaknya meji ini itu dibahas di vlog selanjutnya warna macam-macam warna dalam bahasa tulis Oh ya, selanjutnya Merica Bahasa bugisnya Marica Empat Garam Bahasa bugisnya Peje Peje Lima Gula pasir ya. Bahasa bugisnya Gula kesik gula kesi kunyit bahasa Bugisnya unyi unyi tujuh kayu manis bahasa Bugisnya aju cening aju cening delapan sereh bahasa Bugisnya sereh sere, kalau di daerahku tuh sere, hmm, sembilan, lengkoas, lengkoas, bahasa Inggrisnya liku, liku, e, sepuluh, don salam, bahasa Inggrisnya do salam, do salam. 11 jahe bahasa bugisnya leia leia jahe itu leia bahasa bugisnya kalau jahe raku ya uh, kencur bahasa bugisnya ceku ceku uh, cabai besar bahasa bugisnya Lada lopo, lada lopo, cabai kecil, bahasa Bugisnya lada becu, ada becu, 15 belas, ketumbar, bahasa Bugisnya katumbara. Jintang Tujuh belas Gula merah Bahasa burisnya Gula celak Gula celak Gula itu gula Merah itu celak Gula celak Lapan belas Tua Selanjutnya, Buah pala bahasa Bugisnya "pala". Buah pala, Buah pala, 20 pala, Atau nama lainnya Kepayang keluar, atau pala, nama lainnya Kepayang pala, buat kalawa Kalawa, kalau di daerahku tuh namanya kalawa. Hmm, dua 21 cengkeh Bahasa Bisnya cengkeh cengkeh e, Dua 22 asam Bahasa Bisnya dolemo dolemo dolemo dua pelempat wijen pasang gisnya lengah lengah bukan lenggih ya lenggih lengnya itu kalau di sini muntah hmm, bedakan lenggih dan lengah bijan itu lengah wijen itu lengah uh, lengah itu muntah muntah uh, terakhir vanili pasang bisnya vanili vanili nah itu tadi nama-nama budak yang sering kita temui di dapur kita sehari-hari di daerahku bahasa bisnisnya seperti itu bahasa daerahnya seperti itu. Nah untuk kalian yang yang berada di daerah yang berbeda dengan saya di Sulawesi, di share ya di bawah, komen di bawah ya kita share, eh, saling share, eh, saling sharing bahasa bugis tentang bumbu dapur macam-macam bumbu dapur itu apa di daerah kalian Oh iya satu lagi terima kasih ya yang sudah terima kasih ya terima kasih ya yang sudah subscribe like comment share dan tonton video saya yang membahas tentang semua tentang bugis bahasa itu bahasanya budayanya ataupun lain-lainnya terima kasih yang sudah subscribe, sudah share, sudah, sudah like, komen dan nonton video-video saya, terima kasih banyak uh, kalian orang baik dan semoga kebaikan keba uh, doa yang baik untuk orang yang baik uh, dan orang uh, dan yang belum subscribe Subscribe ya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.